Ya, halo guys? Kembali lagi bersama gue Vian dan kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Wheel of the Wish Ini udah part kelima Di part ini kita bakalan ngobrol sama uh, Ini hewan apa sih, by the way? Musang kah? Panda kah? Atau... Ah, sih dia tuh kayak... Dia kayak, kayak serangga, tapi... Lebih kayak musang, kayak apa gitu ya Oh iya, gue mau ikutin dulu di chapter sebelumnya Kita udah dapetin skill dash ya Jadi kita bisa... Bisa apa sih, kayak bisa kayak gimana caranya gue lupa oh ya yeah. bisa rolling rolling gini ya dan itu jadi cepet banget gitu jalannya ini ya guys di sini sekarang kita bakal ngomong ke Lupo gue gak tahu apa yang bakal terjadi di sini so ya yeah, guys sebelum kita mulai episodenya gue mau yang penting buat kalian jangan lupa buat like share and subscribe ya guys buat yang belum subscribe sama datang channel gue jangan lupa juga buat subscribe dan klik that button jangan lupa juga untuk klik bell-nya supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload ya ini ya guys kita langsung masuk kayak ke gamenya talk to Lupo Greetings traveler, I'm Lupo, map maker extraordinary. Map maker jadi dia itu pem pembuat peta, ya. Ceritanya, ya, we are in the domain of great kolok, guardian of the marsh. Thanks to, to his care, things have hardly changed around here since the DKK. DKI itu bukan DKI, itu artinya apa ya? Pembusukan, kan ya, sih? Jalan-jalan ada pembusukan tertentu, kan? Care to purchase a map of the big toads about 450 light spirit. Uh, no thanks. Ah, nice. Let me know if you change your mind, these tunnels are twister than one might think. Um, okay, gue lebih, sebenernya sih gue lebih merasa gue butuh ininya, apa namanya? eh uh, ya, gue butuh abu-abu ini, supaya gue juga bisa tahu daerah mana yang belum gue eksplorasi sih, guys. Jadi, ya kita bakal lanjutin aja, kita masih... Oh, that's big! Gue, gue gak sanggah yang nge-scroll dan ternyata mapnya segini gede. Kita masih di Qualox hollow yang cuma sekecil gini doang, oh my god. Ya, berarti gue perlu ke tempat-tempat ini yang masih belum dieksplorasi, yang jalan-jalan yang masih abu-abu ini, seperti kita bisa melakukan sesuatu di situ, guys. Tapi ya, kita coba aja. Oke, okay, guys. Ya, tanpa lama-lama lagi, kita langsung skip aja ke tempat yang akan kita tuju. Pertama, mungkin kesini dulu, ya. Nah, ya, guys, kita sekarang udah di sini, dan kita kemarin tuh, kita masih belum bisa lompatin ini karena kita belum punya skill dash yang sekarang udah bisa. Oh my god, aduh, ketimpa dong, gue. Kayaknya itu mesti cepat gak sih? Gak bisa dong, gimana ceritanya jadinya? Oh, oh, oh, oh, oh, gitu caranya Oke, siap Siap, ternyata caranya Lompat sekali, tumble, lompat lagi, baru tumble lagi ya Itu ceritanya gitu ya, Ini gini, gini. Sip. Nah, sip Miss semua deh Ih, ke, ke, ke, <tif> ke timpa deh ini kayaknya bisa gue lakukan sesuatu dengan ini deh Nah kan bener kan? Astaga itu gimana cara gua ngambil kalau gitu Nah harusnya ini bisa Let's go Yah gak bisa dong Aduh kena jarum lagi dong Ha, berarti kita masih belum bisa ngambil sesuatu di sini ya guys. Berarti tempat ini, tempat daerah ini masih belum bisa kita eksplorasi. Kalau gitu kita ke tempat selanjutnya yaitu di sini ya. Nah oke okay guys, kita udah nyampe di bagian atas ya. Sekarang kita bakalan lanjutin perjalanan kita ke tempat ini. Dan ini udah ada duri-duri nggak -duri, jelas gimana kayak gue mesti ah ya kemudian mesti nempelin tangan gue sendiri ke temboknya ya. Ini dia bakalan dia bakal mulai jarum-jarum gak sini landak. Nyeri kamu. Ini gue nempel aja langsung sama ya. Oke okay, kita lompat. Aduh malah aja room dong. Oke okay, kita naik ke atas sini dan ini sepertinya ada sesuatu yang bisa kita interak ya. Run Spirit Trial Challenge Reward Gua gak tau ini apa ya. Yang yeah, jelas kita coba lakuin ya. Press click to skip gue gak tau apa yang bakal kita lakukan di sini by the way ya. Spirit Trial apa yang bakal terjadi di sini? Jangan-jangan pintu yang tadi kita nggak bisa lewatin itu kebuka ya? Coba kita lihat apa yang apa yang terjadi di sini nih. Coba amat. nggak ini cerita kita mesti ngapain? Mesti ke sono. atau gimana sih? Oh itu ada yang musik kita ikutin gak? Aduh. Iya deh ada, ada sini ini musik kita ikutin ya. Spirit Trial, oke? Okay. Aduh duh, duh, salah salah salah. Mana dia? Ayo gue ikutin aja dah. Let's go kemana dia? Nice, aduh nggak nyampe gua Spirit Trail complete finish leaderboard. Eh, ini mah cuma berarti cuma mini game doang ya balapan sama arwah dong gue ya pun. Itu sebenarnya tidak tidak memberikan apa-apa tentang jalannya kita harus kemana sih berarti. Ya tapi kita tahu itu berarti tempat kita harus berlomba sama Spirit ya. Oke ada jalan yang masih belum kita lewatin lagi yaitu di sini. Kita langsung skip aja ke sini ya. Oke okay, guys, kita udah sampai di tempat yang dimana kita masih belum bisa lewatin Harusnya sekarang udah bisa dilewatin meskipun gua gak tau exactly gimana caranya Tapi mungkin, mungkin bisa kita lakukan dengan double jump plus dash Mungkin, oh iya bisa Dan, apa yang harus Apa yang bakalan terjadi dengan ini? Oke okay, sih, pintunya kebuka setengah kayaknya, iya gak sih? Nah, oh nggak, pintunya kebuka full, berarti emang itu yang harus kita lakukan dari awal ya Kita mesti dapetin double jump supaya kita bisa masuk ke sono Dan ya kita tembak, kita tembak itu ya Oke, okay, kita langsung ke sana aja kalau gitu. Come on, what are you doing, bro? Nah, sekarang kita udah masuk sini ya. Nah, ini apa ini? Press 1 to restore life energy and 2 to warp. Restore life and energy game safe. Nice. Oke, okay, kita udah sampai di tempat yang cukup mistis, guys. Asik ini. Squib barbar. Eh, uh, ya, kita masih eksplorasi. Kayaknya dikit lagi kita ketemu sama ini nih, apa namanya? Uh, Guardian of the Marsh. That's a good, that's a good thing. Oh my god, apa ini? Huuuuh! Oh! Oh my god, kumeng badak! What are we gonna do now? Oh my god, eh hey, gimana dong? Oh gitu caranya, oke okay, oke, okay. Gua ngerti, gue ngerti, gue ngerti, Berarti sama aja caranya kayak di belakang ya? Wait! Let's go! Oh, bisa dihindari kayak gitu rupanya berarti dia ngehajar dari belakang dan dia bisa ngeluarin api lumayan sakit cuy, aduh ngapain gua lompat musia nggak lompat ya gue ya, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kena kena kena kena duri dong kesangkut gue, nah sip aduh dia balik ke belakang lagi, bosku, nah dia bakal lompat ya, ya pun Lompat lagi dong. Ah, nice. Lompat lagi dong. Nice. Udah 2 hit. Dikit lagi mati dia. Aduh. Ya, gue mati. Ayo, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Nice. Salah. Kena. Oke, okay, dia mati. Gila. Akhirnya kita lawan boss dong. Untuk pertama kalinya kita ngelawan boss, guys. Atau yang sebelumnya udah kita lawan boss. Tapi kayaknya itu bukan boss. Wihuuu. -huh. Nah, diturunin tali. Oke. Okay. Oh my god <laughs> That's cool Apa ini? Eh, tadi itu, itu bisa gua hajar gak sih itu by the way apa itu? Bisa gua hajar gak sih ini? Atau diapain? Gak bisa ya? Oke, okay, gua gak tahu apa yang bakal kita lakukan dengan itu Tapi coba kita kesiniin dulu ya kalau gitu. Gila, lawan boss buat pertama kali cuy Aduh ini apa lagi nih? Ya ampun Oh dia ngasih Ngasih asam, jadi jadi hilang langsung Nice kalau gitu kita kemana guys sekarang Kita ke bawah dulu aja ya kalau gitu ya Kayaknya di atas agak-agak bahaya Dan gua gak tau apa yang bakal terjadi Kalau kena sama itu Kena dua kali dong Mantap Gw mama Fight emot Aduh What? Let's go Oke coba kita lihat ke bawah dulu guys Gue yakin pasti ada sesuatu yang bakal terjadi dengan pintu ini Bisa diancur nggak sih tapi saya Oke, kita coba ke sini dulu. Oke, kita bakal balik menggunakan yang gantungan-gantungan ini tapi ya pasti dapat power dulu deh di sini kan. Oke, kita absorb the light. Wow. <laughs> apa ini? Bash. If you get the new ability, click hold hold klik kanan near lanterns projectiles or enemies then aim to leap projectiles will be redirected. Oh, proyektal sweeper Gue gak ngerti maksudnya apa sih proyektal. Jadi kayak eh, yang tembakan-tembakan gitu bisa di... ini. Nih. Oh. Oh, gitu caranya. Sini ya. Oke. Okay. Aduh. Oh, gitu caranya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nice, terus naik ke atasnya gimana? Oh, pakai ini rumahnya. Gue ngerti, gue ngerti. Iya. Oh, berarti kita bisa ke atas sana ya sebenarnya. Tapi, iya. Nah, dia ngilang tuh. Oke, ini apa ya? Bisa tembak nggak? Gak bisa ya? Oke lah, kalau gitu. Oh, ini gue ngerti caranya nih. Nah. Iya, let's go. Kok dia sih? Uh, berarti kita musik sini dulu ya. Nah, ini baru bener. Nice. Gila, ability keren banget. Sekarang kita masuk ke Silent Woods, guys. Map bernama Silent Wood. Nah, seperti bentar lagi kita ketemu dengan Guardian of the Marsh. Gue penasaran Guardian of the Marsh itu apa, by the way. Kayaknya sih semacam golem gitu gak sih? Ini kayak udah mulai cutscene nih karena dia tiba-tiba jalan sendiri Gue gak bisa ngapa-ngapain oh, mas bisa lompat-lompat sih Berarti itu tidak valid Yang jelas gue udah gak bisa guling-guling di sini kita ketemu dengan Guardian of the Marsh yang gak sih? Guardian of the Marsh tuh apa? Kodok lo ya gue kodok Kamabuta Naruto aja <laughs> Apa kata gue? Kodok kan? Kodok It's a fraud ya itu kodok guys a room a spirit in my marsh so the Demoki were right i wanted to believe but it has been too long i am kolok oh ini kolok jadi kolok tuh si kodok ini guys welcome in my marsh level one Demoki tell me you seek your friend on outlet she fell far to the east jadi ku itu fuchi dia betina terhadap aku bertau ku itu sebenarnya. oh burung hantu betina jadinya. Aduh kasihan tapi gua ngeliatnya lucu banget itu loh unyuk unyuk gimana gitu loh. Unyu, unyu, gitu loh. Lucu, lucu, gitu loh. The Silent Woods hold, hold her now. Silent Woods itu tempat kita bakalan maju kan ya. Ngomong-ngomong, gua pengen tahu dulu guys sebelum gua bakalan ending episode ini di sini setelah sini ini. Tapi gua pengen tahu dulu di belakang tuh kan ada yang monster yang nembak-nembak itu tuh juga. Kan? Aku pengen tahu dulu di belakang tuh ada apa guys. Where the owls are no more. Betul kayak tempatnya silent dust itu berarti tempatnya Shriek kemarin yang kita lihat itu tempat Once the waterway behind me led there, but the waters have grown foul and impassable. This one way, however, the way spring to the west, a great water mill sits silent. So, it will in motion the flow clear once more. Jadi kita nggak bisa lewatin jalannya They di Silent Woods know. itu karena airnya no, tuh udah kotor no. banget. I would accompany you but the mochi need me. I would give okay, you something. Fragment of the ancient light that once brightened oh, this world. Nah dapat ability baru gak kayaknya. Jadi dibilang kalau 1 Desember kita bisa ke Silent Woods tapi sayangnya airnya itu udah terlalu tercemar jadi kita mesti ke arah barat dulu untuk ke barat ya untuk nyari itu apa namanya uh, kincir uh, kincir air kincir air ya guys nyari kincir air ternyata oh, Miss voice, be your guide through this oh kita sekarang punya pemandu jalan guys yaitu spirit ini ya And long time since I last left the marsh, but I will do my best, the wellspring needs us. Hey, Kemandu jalan dong. <laughs> yes, go to the wellspring and teach its waters to flow again. Wellspring. Nah, jauh. Nah, ini yang sebenarnya gue juga mau bilang nih, guys. Di tempat ini tuh sebenarnya ada satu bagian yang kita gak bisa gak bisa lewatin kan ya. Waktu awal-awal tuh kita mulai deh. Mana sih gue lupa? Kalau nggak satu kita mulai di sekitar sini dan kita nggak bisa ke kiri. Kayak kita bakal lewat situ guys. Jadi untuk sekalian aja kita bakalan tutup dulu episode ini dan kita bakalan lanjutin lagi di episode minggu depan. Ini untuk summary aja. Kita akhirnya ketemu dengan Kolok. Kolok itu ternyata kodok. Itu itu sebenarnya sebuah sebuah suara yang mirip-mirip nggak sih? Kolok kodok, kolok <laughs> dan kodok. Nggak gitu sih caranya. Oke okay lah. Uh, terus kita dapat ability baru yaitu nge bash atau ya intinya sih tembakan-tembakan musuh bisa kita pakai buat kita lompatin si dan objek-objek tertentu bisa kita pakai buat kita lompat jauh. Tapi ya that's cool, tapi expect lebih banyak puzzle untuk depannya. Jadi ya guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gue mau lihat dulu ini ada apa di sini. Oke, okay. new wish found, voice of the forest. Your maximum life and energy have increased. Lumayan dapat satu dapat satu magic mana magic sama HP guys. Lumayan. the Silent thief start the meal, press tab to see quest details. The silent teeth. Itu tuh yang ini ya, apa namanya. ya. Apa sih? Water yang ada di sini. Jadi oke okay guys, di episode selanjutnya kita bakal langsung ke water aja. Tapi jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke okay guys, thank you for watching. Happy gaming ya. bye-bye.